<SILENCIO> aten kan tuku pelicin yang apotek. <SILENCIO> <SILENCIO> Woli panas. <SILENCIO> Pengolesan dengan oli bisa, dengan minyak bisa, dengan sabun bisa. kok bebayani rambabayanya kalau ngebur hahaha kok seba sambatan Wes. sekarang ember Ambilin, ya. keren Ibu-ibu, ayu kok untuk semen, surat, urat, partisi, apa, emansipasi nah, untuk Ini kan hmm. ya, bu, ya. <tis> Mata, udah waduh, semuanya ini mau gua kain. 7. Aku 7. kecil lagi. Kecil lagi. Ini setengah-setengah nah, nah, nah, nah, Ini kecil. Nah, ini mau lo siapa pwang kono lek pam. spion Nah, buat ditambahin terus aja sampai Eh, kan Wes ya, Pak. kan Nek kok ya. dan <laughs> bisa pak duko relaman membuka cetakan pot ya rela dan tidak ada kawan kecuali sapi dan medus di selatannya kandang sapi dan medus Tinggal finishing warna, sukses untuk kader IMP Druan. Ayo maju terus, paksa pihak desa, kecamatan untuk beli produk sendiri. Semangat. Semangat.